Awal mula Candi Sambisari ditemukan. Kemegahan yang sempat terpendam tanah. Berwisata dan belajar dari saksi sejarah purbakala menjadi daya tarik tersendiri bagi beberapa orang. Beberapa orang memilih berwisata ke tempat-tempat yang memiliki kisah sejarah purbakala seperti di Candi-Candi, museum dan tempat bersejarah lainnya Salah satu tempat yang memiliki kisah sejarah di zaman dahulu ialah Candi Sambisari Candi Sambisari merupakan candi yang dibangun pada abad ke-9 dan terletak di desa Purwomartani, kalasan Sleman, daerah istimewa Yogyakarta Menurut pihak Pengelola candi Sambisari candi tersebut memiliki kemiripan dengan Candi Prambanan yang berlatar belakang keagamaan bersifat siwaistis. Di dalam candi tersebut terdapat patung-patung dewa Hindu dan juga terdapat lingga perwujudan dari Dewa Siwa, yoni perwujudan istri Siwa, kata seorang pengelola Candi Sambisari. Selain patung-patung di candi utama tersebut, di candi ini memiliki patung di tiap titik penjuru arah diantaranya Ialah patung Durga Mahisa Sura Mardini Di sebelah utara, Ghanisa di timur dan Agastya di selatan Ada juga patung yang menjadi simbol penjaga pintu yaitu Mahakala dan Nandiswara Menurut seorang pengelola Candi Sambisari tersebut Candi ini ditemukan pada tahun 1966 Tepatnya pada bulan Juli Candi Sambisari ternyata ditemukan oleh seorang petani Yang sedang mencangkul tanah milik seorang bernama Karyowi Nangon Sejak seorang petani tersebut ternyata mencangkul Bagian batuan ukir Tuhan Candi Sambisari Candi ini ternyata terpendam hingga kedalaman 6,5 meter Di dalam tanah yang merupakan endapan lahar vulkanik Gunung Merapi Ujar salah seorang pengelola Candi Pada tahun 1966 itu pula Para arkeolog mulai melakukan penelitian terhadap Candi tersebut pihak pengelola candi menambahkan bahwa pada tahun 1975 hingga 1977 para arkeolog berhasil menampakkan sebuah bangunan candi utama dan tiga buah candi perwira dan kesemua bagian tubuh candi tersebut masih dalam kondisi aslinya pada selang waktu tahun 1975 hingga 1977 itu saat penggalian juga ditemukan berbagai macam prasasti diantaranya ialah prasasti emas di salah satu umpak pada candi utama yang berukuran dua kali 1 cm lalu ada lagi arca yang berukuran tinggi 29 cm dan lebar 29 cm tambah seorang pengelola tersebut pada prasasti emas yang masih tersimpan rapi itu di salah satu sisinya bertuliskan Om Swastana, yang artinya hormat rumah bagi Dewa Siwa. Selain itu, arca yang ditemukan merupakan sebuah arca wajrabani, yakni ialah seorang bodhisattva. Menurut keterangan yang ada di pusat informasi candi tersebut, pemugaran candi sambisari ini selesai pada tahun 1986. Kawasan Candi Sambisari yang terletak di bagian bawah permukaan tanah tampak berdiri megah dari ketinggian, dikelilingi pagar batu kotak. Candi tersebut tersusun sangat rapi di pinggiran. Candi juga dikelilingi rerumputan hijau yang terawat menambah asri lokasi candi tersebut. Lokasi Candi Sambisari tersebut juga sangat bersih dan rapi. Taman-taman kecil di sekitar candi bisa menjadi tempat bersantai, sembari menikmati pemandangan berupa candi yang megah dari ketinggian. Anda hanya perlu mengeluarkan biaya sebesar rp rupiah untuk menikmati keindahan sekaligus belajar sejarah di peninggalan purba kala ini, yaitu biaya parkir kendaraan Rp2.000 dan tiket masuk sebesar Rp5.000. Untuk menuju tempat tersebut dari kota Yogyakarta Anda bisa me melaju jalan Ring Roat Utara ke arah timur sampai di jalan Menyorong Ring Roat Utara tepatnya di pojok jalan sebelum Kote ambil kiri dan terus ikuti jalan ke utara hingga bertemu perempuan setelah pasar perempatan setelah pasar dari perempatan itu ambil jalan ke kanan ikuti hingga bertemu Pertigaan ambil kiri terus ikuti jalan hingga bertemu Pertigaan lagi dan belok ke kanan lurus terus ke selatan Anda sudah akan tiba di Candi Samisari tersebut Oke okay, dan mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan Dan saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh